belum free spin, makanya gue beli juga enggak begitu langsung cebret gua alin 40 semua enggak gue beli setengahannya aja dulu ya 20000 kita lihat nih dapatnya berapa kalau misalnya ini boncos biasanya habis itu free spin jp gede kita gitu. bisa-bisa ya bos ya Boncos ini kayaknya nih hmm. Oh nggak jadi Nggak jadi Boncus nih Lumayan, lumayan 29, yo, lumayan lah Sensa, ya balik modal bosku Dapat sensasional pertama Jangan di skip dulu bosku Denik Dinikmatin aja dulu, jangan di skip ya bosku Jauh banget sih, gila, lah, parah sekali ya. Jadi gua naikin beatnya Bosku ya, habis bos, tadi kita dapet yang kurang bagus ya sebetulnya sih, nggak boncos ya tapi ya kurang bagus. Dari free yang kita by di fitur yang kita beli 20 ribu dapetnya cuma 30-an lebih. Coba kita gaskan aja dulu kita, apa? Quick 30 aja, centangannya jangan lupa update ya Bosku ya. Biasanya, wow oh, dapat benar-benar Biasanya kalau dapat free spin yang kayak gini nih Tuh, ini Di, apa, lolipongnya di atas sama di bawah Atau skaternya ada di atas sama di bawah Sambil-sambil gitu biasanya kita dapat chip ya, yang gede Jadi langsung aja Semudah-mudahan ya bosku ya Dari yang pengalaman gue alami ya Itu dapat dibiarkan Lama ya. lumayan sensanya ya Pasti dapat sensa ini ada awal video hmm. uh, uh, bosku Uduh, anji tuh bosku langsung bosku gokil gokil gokil ini inilah yang gue bilang ya kita nice spin atau misalnya hasilnya kurang padahal tanyanya lumayan ya, dari tadi pencet-pencet terus tapi Kita coba kita main spin. Event rush. Itu langsung aja, langsung gas ke dinaikin bet-nya bos, ya. Udah dinaikin lu menyebanyak naik naik sekali nih. Ya. Kalau tadi hanya di 8 bet 2, udah spread full jadi ke bet apa? 500 aja bos, ya. Lebih 400 tapi aku ingin di aktifin jadi berarti 500 ya pasti dapat free spinnya lumayan isinya pasti lebih apalagi kayak tadi udah ya. oh, dapat tambahan bosku lu juga dapat spin tambahan bosku ya mantap sekali lu lihat sendiri pecahnya tadi ya bosku itu pecahnya di luar tadi ya pecahnya banyak tapi ini di dalam facepainnya jadi dapat perkaliannya lumayan sekali besok <tuh> Oke,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 biasanya kalau dikasih gratisan lagi sih ada isinya bosku selanjutnya tapi kalau sudah ketiga kali gratisannya saking banjirnya biasanya itu free spinnya itu biasanya malah boncos jadi langsung aja kalau misalnya dapet tiga kali kita free spinnya gini dua kali bagi si semua free spinnya yang ketiganya biasanya boncos jadi langsung aja di wd kalau misalnya nanti dapat lagi ya bosku jadi dia jelas manggel banget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 Oke mantap sekali just gandus hmm. Gila Perkaryaannya mantap banget bosku. Asli, mantap Mantap ya justru uh. uh, Mantap oh, Oke okay, bosku untuk kalian lah, bosku ya Oh dapet tambahan lagi bosku Semoga aja bukan pertanda bakal boncos ya Kayak tadi Dapat tambahan free spin. Eh kali 50 anjir gak connect Anjir anjir anjir anjir Sewe banget Gak connect 50 nya bosku Kali 50 nya gak connect ya tuh Pisang pisang besar coba kalau konek tuh kita bisa Max win tuh kita para pencari Max win nih pas oke oke brother and sister semua mana lagi nih ayo semongkonya oke okay. tambahin satu lagi ah gak dapet oke okay, kayaknya Bener ya bosku ya, kalau misalnya baru habis dapet fris pin tambahan tuh Lagi kayak tadi, ada bom keliling hokulung konek itu udah tanda-tanda mau nyedot lagi bosku ya Mau udah habis momen yang kita tunggu-tunggu ya bosku ya Jadi langsung aja kita WD abis ini, kalau ini nggak dapet lagi fris nggak dapet fris pin lagi kita WD aja Langsung aja nggak usah, kelamaan kita langsung WD aja ya Kita udah dapet lumayan ya bosku, 500 serb tinggal lebihnya bisa buat beli rokok satu slot sama kopi-kopinya ya bosku jangan lupa di like dulu di komen dan di subscribe tentunya bosku okay. linknya yang mau tahu ada di kolom komentar dan di tentang channel bosku langsung aja cek sana. Oke, okay, ketemu lagi di konten gue selanjutnya see you guys semuanya bye bye oke okay, bye bye